Hai hai hai, apa sih yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata harimau? Pasti langsung kebayang sosok kucing besar dengan taring dan cakar yang menakutkan bukan? Ya, sudah banyak dan seringkali dibahas bahwa banyak orang yang takut dengan satwa yang satu ini. Ternyata bukan hanya tampilannya saja yang menakutkan, bahkan hanya dengan suara aumannya saja sudah bisa bikin siapapun yang mendengarnya lari ketakutan. Kemunculan harimau juga terbilang cukup sering karena semakin seringnya perusakan hutan dan perburuan liar. Oleh karena dua aktivitas itu, tidak sedikit juga warga yang terlibat konflik dengan kucing besar ini. Hal tersebut ternyata gak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Seperti kejadian ketika dua penduduk desa secara tidak sengaja bertemu dengan harimau jantan dewasa di desa Lalpur di distrik Pilibit pada Jumat sore yang menyebabkan mereka terluka. eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya setelah harimau itu hampir menyerang tim petugas hutan dan dokter hewan yang sedang mengawasi kucing liar itu saat duduk di balik semak dengan terpaksa tim harus melepaskan tembakan ke udara setelah harimau itu mendekati kendaraan mereka Harimau itu sendiri sudah diawasi oleh petugas hutan dan polisi sampai Jumat tengah malam. Parkmarks of the Animal juga mengkonfirmasi bahwa harimau itu berasal dari cagar alam harimau Pilibit. Pada dua video kejadian tersebut, salah satu tim pemerintah hampir diserang dengan satunya lagi melemparkan sesuatu ke arah harimau direkam oleh penduduk desa setempat. Dalam salah satu video lainnya, terlihat penduduk desa yang kaget berteriak saat melihat harimau mendekati traktor tim yang dipasangi kandang. Harimau itu melompat ke bagian depan traktor dan hampir berdiri di dalam kandang sambil memegang tongkat bambu. Harimau itu bahkan sampai mematahkan tongkat menjadi dua dan kemudian pergi ke semak-semak. Kejadian tersebut kemudian direkam oleh orang-orang di sekitar yang berhenti hanya untuk merekam kejadian mengerikan itu dan menyebarkannya ke media sosial. Perjumpaan tak sengaja antara harimau dan dua warga desa tersebut diduga terjadi sekitar pukul 12.30 siang. Saat harimau tersebut sedang duduk di balik semak dekat kanal, yang kebetulan ada warga desa sedang melintas. Tanpa sepengetahuan mereka, penduduk desa mendekati harimau yang melompat ke arah mereka dan meninggalkan mereka dengan luka di paha dan punggung. Insiden itu terjadi di dekat jangkauan malah dari cagar harimau Pilipi. Area tempat harimau duduk di dekat kanal memang sering digunakan oleh satwa liar sebagai koridor untuk berpindah di antara dua petak hutan dan kejadian berikut ini terjadi sekitar pukul 15.30 ketika harimau itu mendekati tim kami kata Kepala Konservator Hutan Zona Rokilkan dan setelah pertemuan yang tidak disengaja antara penduduk desa dan harimau Hakim Distrik dan Inspektur Senior Polisi mengunjungi tempat tersebut